और आप बता सकते हैं Jangan kembali kembali YouTube channel Ketemu lagi di Rifayan nomor 10 Guys apa kabar guys di hari ini Semoga kalian selalu keadaan sehat ya guys Untuk video kali ini guys Aku ingin mengunjungi kesenian reog Berasal dari kota Ponorogo guys Jadi reog ini merupakan salah satu seni budaya Yang di Jawa Timur di kota Ponorogo Seperti apa guys untuk keseruannya So jangan kemana-mana Cegidot. It's so good. good. Oh Kalian sudah menonton ya kesenian tari reog yang ada di Ponorogo luar biasa sekali. Ya? Dan terima kasih buat semuanya yang sudah menonton untuk video ini. Terima kasih buat semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. So tunggu video selanjutnya. Bye bye.